yuk cik, cik cik balik lagi bersama Otong spin hari ini kita akan coba review game get of Olympus ya seluruh kenapa ini Olympus karena cuma bisa Olympus hari ini kita bawa modal 60000 saja modal agak receh-receh lah ya nggak apa-apa ya. kita main di bet 800 saja dulu Double pucing asal kita coba turbo 10 kali yang bertanya saya main di mana saya main di DCN slot situs slot sensasional tergacor terpercaya tersolid pokoknya Sandro jaga dunia akhir kalau kalian pengen main slot bisa langsung kunjungi situs gacor ini seluruh untuk linknya saya taruh di komen ya seluruh di CNN slur juga enggak cuma ada slot saja bisa lengkap ada bakarat tembak ikan nomor togel pun ada butuhnya lengkap seluruh langsung cus aja pokoknya jangan takut jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot dong selur back to the game ya seluruh kita coba turbo dulu apa ya hmm, turbo aja 10 kali ya karena ini modal-modal receh rada-rada main-main tipis-tipis aja tipsi tipsi kata orang-orang tipsy usah gaul lah ya rasa moga kita dapat jp-jp mantap ya seluruh hari ini ayo kakek Bangun dari tidur kek sudah siang ini ke kakek-kakek kok gak dapetir dari tadi kita coba lewati lahirnya buang wm well. hmm. hmm. hmm. kita coba quick lagi 30 kali ya seluruh awas aja kalau ampas kasih ke. hmm. kayak keko petirnya dari tadi enggak ada turun-turun sama sekali seluruh oh, kita main di jam satu ya seluruh tadi RTP 90-an enggak eh, nyampe 90 87an sekitar segituan tapi kok petirnya jarang banget apalagi skaternya ya emang eh, sih RTP enggak selalu jadi padoman buat bermain tapi alangkah baiknya kalian cek RTP sebelum bermain biar kalian tahu uh nih kan lima skater lumayan us sayang di 800 ya coba kita coba ada isi atau enggak ya ya kacuskan saja puter pertama uh oh, gelas pecah dong harusnya konek aduh kuningnya nanggungnya juga nanggung seluruh Aduh lumayan-lumayan kali lima pertama ayo kasih yang mantap-mantap us Uus. jangan tidur dong Uus, merah jadi Aduh apa sih mah hotel sih bisa masih 10 frisbee lagi Ya tuh, nanggung seluruh. Aduh, duh, duh, duh, du, du. Mahkotanya jadi dong kurang satu. Anjir, nggak mau. Lumayan, lumayan, kali 12, 24.000 40 ribu. Ini, face finish, Cuma di 800 lah lagi main. Pengen merajanya aja dulu. Nanti, kalau udah ada petir-petir mantap, kita naik bet. Intinya, pinter-pinter main bet aja sih, kalau di Olympus jadi timing kapan naik turun bednya tuh yang harus kita pahami dan sulit sih emang paham kapan harus berani naik sama sudah sahaja turun kalau saya pribadi lebih dari seberapa sering skater tertiga atau seberapa sering petirnya yang konek bukan petir yang turun tapi petir yang kuat nanti kita coba-coba birunya us enggak jadi lumayan tampil udah 17 sisa dua sprint lagi coba coba Ayus, Aduh nggak mau juga dur. aduh aduh aduh tuh tuh merah jadi enggak mau. lumayan 73.000 ya lor kita kelarin spin ini dulu nanti coba naik bet lah dilihat-lihat dulu aja petir-petirnya gimana gitu kuningnya jadi ayo gelasnya kasih dong dua lagi mantap Aduh, pasti mahkota dong. Anjir, mahkota kurang satu, Lur. Kafarat sekali, kafarat sekali. Dalam mungkin ada petir dong, paling mahkota turun, kalau enggak, skater turun satu. Ludah, hmm. us. Hmm. Ayus, Ayo, ya, saya ingatkan kembali, lah ya, seluruh ya, selalu saya ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata intinya cuma itu kalau ingin bermainan nah, bermainlah dengan uang dingin jangan uang dapur biar otaknya kemukul jika ingin bermain boleh coba-coba di situs kami channel slot untuk linknya saya taruh di pin komen nih aku tahu orang satu lagi seluruh dua kali makut orang satu Apakah ini pertanda baik semoga saja kita naik bet agak Barbarik surga harga 2400 modal nekat saja ayo us, atas ini kasih terus aduh enggak mau itu pecah lagi atas makota skater biasanya semangkota hijau terus skater biasanya segitu gitu jadiin enggak mau Aduh mudah mulai 33 kan biasanya sih tanah tanya gini kalau mau dikasih free spin-free spin hebat yang mantap ada isi skater isi daging kata-kata kata anak-anak -kata. kata itu skater isi daging ayus kasih-kasih paham-paham para penonton malas siang hari ini us Uus bagi ngapain us? ngopinya udah belum udah sudah saatnya kau bekerja keras us. kuningnya jadian sekalian aduh nggak anggung kasih petir dong atas kelas us. Mantap, itu kurang biru, kurang nanggung banget semuanya. Seluruh lumayanlah, ini dididik, didik didi. dapat please, please. Semoga ada isi yang kita nikmati saja. Yuk, kasih paham. Biru enggak konek juga. Biru dulu, itu telur. Aduh, lumayan kali tiga. Di pertama, yuk duduk kali dua lima. Lumayan nih birunya pecahin dulu hahaha kuningnya dong kasih uduh hijaunya dong dua lagi hijaunya dua lagi anjir kurang satu lumayan 9000 kali lukit juara santur ya beginilah sur asal kalian paham kapan naik badenya tuh biasanya lumayan gacor jangan selalu terpaku pada satu bed naik turun bed itu lebih bagus saya nyoba 10 kali di bet lebih tinggi atau 10 kali di bet lebih rendah gitu loh jangan tetap aku pada satu bed saja tuh hijaunya jadi hijaunya jadi atas cincin kasih biru anjir kurang ternyata birunya jadi ungu jadi sih ungu jadi hijau turun lagi harusnya ini inurut merah dong kasih atau kuning? aduh kuning kurang dua seluruh menanggung sekali hijau kurang satu juga ini lumayan konek birunya kasih atau gelasnya enggak eh, mau juga mutam uh, dulu ke-34 kursus kursus jangan tidur kau saatnya bekerja keras uh plus aduh cuma dikasih 300an lumayan lah, ya slur. <tuh> kita tadi bawa modal 60.000 naik 380 ya udah lima kali udah lebih lah profit 500% itu udah lebih dari cukup seluruh selalu saya ingatkan kalau pengen main kayak gini utamakan cari profit utamakan WD jangan terlalu nafsu dengan Zeus lah saya ingatkan cuma itu terus jangan lupa jadikan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jangan ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur ya seluruh biar nggak pusing kalau ingin bermain langsung saja aja ke situs kita oke okay. kelar free spin ini sepertinya harus kita akhiri dulu jumpa kita pada malam hari ini terima kasih yang sudah menonton bye bye